Okey, di sini ada tamu Ustaz Salafi Malaysia ke Indonesia, guys. Ini dari channel Pak Yunus. Nah, kita nak tengok lah. macam mana istilahnya penjelasan ataupun apa yang disampaikan oleh Ustaz daripada Malaysia ini, guys. Jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Di Kalau Uni, Universiti Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah 42 tahun yang sudah dewasa, kami baru mumais. Mana? Yuba'afu ila qawbili khasah. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama dalam satu majlis. Saya tadi bila rektor Universiti Muhammadiyah menyebutkan <coughs> ulang tahun Muhammadiyah yang ke-42 ataupun universiti ini yang ke-42. Universiti ini yang ke-42 saya terfikir universiti ini sudah melangkah ke alam dewasa. Tetapi um, saya yang sedang di, diamanahkan untuk menjadi Rektor di Universiti Islam, Universiti Islam Perlis Kami baru 10 tahun pada tahun ah. ini 2023 ini kami baru menyambut ulang tahun yang ke-10 Jadi <coughs> kalau Uni, Universiti Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah 42 tahun yang sudah dewasa Kami baru mumayis <coughs> Baru masuk ke umur mumayis jadi banyak lagi yang perlu dipelajari. Tadi saya mendengar ucapan daripada dua tokoh yang hebat. Dan saya uh, melihat uh, mufti saya berbicara dalam bahasa yang uh, baik mungkin boleh difahami oleh orang Indonesia. Membuatkan saya terfikir barangkali ada cawangan yang tersembunyi di sini. <laughs> Jadi saya tak biasa bercakap dalam bahasa Indonesia. Walaupun ayah saya sebenarnya berasal daripada Jawa. Ya, ayah saya orang Jawa ha. tapi Jawa Malaysia. Okay. <laughs> tapi jangan berbicara Jawa dengan saya kerana saya ini Jawanya sudah sudah jauh kerana muka pun tak macam muka Jawa lebih pada muka muka India kerana mak saya ber berketurunan India Pakistan oh. ayah saya Jawa duduk di Malaysia jadi saya sudah campur jamaah <laughs> jamaah Jawa campur mama <laughs> mama ini India Muslim ha, di, di Malaysia Saya tak tahu di Indonesia apa istilah untuk India Muslim di, di Indonesia ha, Baik Berbicara tentang isu yang uh, diberikan kepada saya Iaitu sunnah sebagai sumber fiqah ya. Sunnah itu sunnah, fiqah itu fiqah Apabila kita melihat Tadi dibicarakan tentang Keluasan di dalam bermadhab Kita kena kembali kepada sunnah Kerana sunnah ini adalah salah satu daripada sumber Keluasan pekah itu sendiri Sunnah ialah sesuatu yang terbit daripada Nabi SAW mana yang disebutkan oleh ulama-ulama usul Apabila mendefinisikan berkenaan dengan sunnah Mereka mengatakan sunnah itu ما sadara'ani Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn apa saja yang terbit daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama ada ia berbentuk perkataan, perbuatan ataupun perakuan, sesuatu yang yang berlaku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama ada di hadapan Nabi ataupun di belakang Nabi dan diketahui oleh Nabi Shallallam, tetapi tidak dibantah oleh Nabi, maka itu menjadi satu takrir, satu perakuan, satu keizinan yang termasuk di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang sunnah, sunnah itu berbeza sedikit dengan hadis. Kerana hadis itu didefinisikan sebagai maudhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit perbezaan. Kerana udhif sesuatu yang disandarkan boleh jadi sandaran itu sandarannya sahih. Boleh jadi sandaran itu sandarannya daif, boleh jadi sandarannya itu sandaran palsu. Sebab itu ada hadis sahih, ada hadis daif dan ada hadis yang palsu. Tetapi kalau kita namakan ia sebagai sunnah, maka sunnah itu sudah pastinya sesuatu yang telah sabit, sesuatu yang telah pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita dinamakan sebagai ahlus sunnah. Kita tak dinamakan sebagai Ahlul Hadith Tuan-tuan ha, dan puan-puan Adik-adik, sahabat-sahabat, Ahlu Sunnah ke Ahlu Hadith? Ha? Ahlu, kalau, kalau dinamakan, kalau di, di, disuruh kita mengaku kan Kita lebih selesa untuk mengaku sebagai Ahlu Sunnah, saya Ahlu Sunnah Tapi kalau orang tanya, Ahlu Hadith ke? Dia fikir, Ahlu hadis ke tidak saya ni kan? Kerana Ahlu hadis itu seolah-olah martabatnya lebih tinggi. Lebih tinggi, kerana Perlu diverifikasi hadis itu sama ada ia sahih ataupun tidak Bila kita sebut tentang sunnah sebagai sumber Di sana kita melihat daripada zaman sahabat Daripada zaman Nabi SAW Pemeliharaan ataupun dalam bahasa Indonesia mungkin kita panggil sebagai konservasi Bagaimana hadis itu dipelihara sudah pun berlaku Kerana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sunnah itu sebagai khazanah, bukan hanya sebagai satu maklumat untuk diketahui, tetapi ia adalah satu maklumat yang perlu diamalkan, yang perlu ditatbiq, yang perlu dilaksanakan di dalam kehidupan. Tadi Mufti menyebutkan tentang hadis berkenaan dengan Dajjal, Yaumun kasanah kan? Satu hari Dajjal turun ke dunia, panjangnya itu seperti setahun. Sahabat bukan hanya menerima maklumat itu sebagai satu maklumat Info tambahan, informasi semata-mata Tetapi mereka perlu bersedia dengan amalan Sehingga sahabat bertanya Bagaimana kami ingin salat? Bagaimana kami perlu melaksanakan ibadah? Maka Nabi SAW menjawab Uqdur, uqdurulahu qadrah Kira, hitung seperti mana satu hari itu 24 jam Walaupun satu hari Dajjal itu panjangnya seperti setahun kamu perlu kira satu hari sama seperti 24 jam juga maka itulah kepentingan sunnah oleh kerana itu kita melihat sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam itu memelihara hadis sebahagiannya menulis seperti mana kata Abdullah bin Amr bin Al-As dalam hadis riwayat Abu Dawud kata, kata Abdullah bin Amr kuntu aktubu kull shay' aktubu a, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في الرضا والغضب فأمسكت عن الكتابة وذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وأو ما بيده إلى فيه أكتب فوالذي نفس محمد بيده ما خرج منه إلا حق أو كما قال رسول الله Hadis Nabi SAW ini menyebutkan, Abdullah bin Amr mengatakan Saya tulis semua benda yang saya dengar daripada Nabi SAW Kerana saya ma saya mahu menghafalnya Lalu Quraisy menghalang saya untuk menulis Lalu Quraysh mengatakan, adakah kau nak tulis semua perkara yang kau dengar daripada Nabi SAW Sedangkan Nabi itu adalah manusia, Nabi itu Bashar يَتَكَلَّمْ فِي wal وَالْغَضَبِ Nabi bercakap dalam keadaan suka Nabi bercakap dalam keadaan uh, marah. Fa'am sattu'an al-kitabah. Aku pun berhenti menulis. Wa dakartuhu li rasulillah s.a.w. Aku menyebut perkara ini kepada Nabi. Lalu Nabi s.a.w. meletakkan tangannya di, di bibirnya, di mulutnya. Dan Nabi mengatakan, Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tulis! Kerana tidak keluar daripada mulutku ini, Melainkan hanyalah kebenaran. Sebahagian daripada sahabat menulis, sebahagian daripada sahabat menghafal Sebahagian daripada sahabat menyampaikan hadis kepada sahabat yang lain yang tidak mendengar Kerana Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis ala al Hendaklah yang mendengar, hendaklah yang menyaksikan sesebuah hadis Menyampaikan kepada mereka yang tidak dengar Kenapa? Kerana hadis merupakan sumber yang terpenting Kerana Islam ini, bila disebut tentang iman, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari. Al-Iman, Qaulun amal, Iman itu merangkumi kata-kata dan iman itu juga merangkumi amalan. Bila sebut tentang amal, maka amal itu ber, ber, bertepatan ataupun bergantung dengan satu ilmu yang dipanggil sebagai, sebagai ilmu fiqh. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad ada ya, selesai guys itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Talafiperlis ya, sebenarnya namanya adalah Ustaz Rozaimi ya teman-teman sekalian. MasyaAllah apa yang disampaikan sangat bagus sekali berkenaan dengan bagaimana ya kan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengekalkan ataupun menjaga memelihara daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu teman-teman sekalian pelajari hadis ya kita juga istilahnya sebagai Umat Islam ya kan sebagai Muslim juga harus mengetahui banyak-banyak hadis Nabi Muhammad SAW agar supaya kita tidak keliru agar supaya kita tidak gampang menyalahkan atau tidak tidak mudah menyalahkan orang lain karena berbeda dengan kita intinya adalah kalau kita tahu dalilnya kalau kita tahu hadisnya kalau kita tahu istilahnya mana yang mereka ambil maka insya Allah kita akan saling menghargai dan saling istilahnya menghormati seperti itu banyak daripada teman-teman kita ya kan kadang menggunakan hadis yang satu ini gitu kan dan kita pun tidak tidak mengatakan bahwasanya hadisnya itu palsu ataupun hadisnya itu daif karena hadis itu sama-sama kuat riwayatnya jadi sesuai dengan keyakinan seperti itu sebagaimana Imam Syafi'i Imam Hambali ya kan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik itu semuanya berbeda ya kan tapi Konsepnya, sumbernya itu daripada Baginda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan nas yang sudah ada. Maka, daripada itu, teman-teman sekalian, orang-orang tua dulu, ya kan? Itu mungkin tidak sempat untuk menghafalkan hadis. Akan tetapi, semua perkataan nasihatnya kepada kita, kalau istilahnya kita kaitkan, maka... Itu berasal daripada hadis Nabi Muhammad SAW Maka tidak serta-merta istilahnya kita menyalahkan orang tua kita Tanpa istilahnya kita mengetahui apa yang disampaikan Seperti itu Terkadang ada anak-anak yang istilahnya Apa mana hadisnya, mana dalilnya Seperti itu kan ada kan ha ternyata orang tua kita itu sudah mengaji kepada guru-gurunya dan guru-gurunya juga tidak menyampaikan hadisnya. Karena kenapa? Orang awam kalau kita sampaikan hadis, ya kan dia bakalan bingung nah sedangkan orang-orang soleh ulama-ulama yang istilahnya sudah masyur seperti itu maka dia akan menukil kesimpulan daripada hadis itu lalu disampaikan kepada orang-orang awam agar supaya boleh difahami dan boleh juga dilakukan dengan dengan seksama seperti itu teman-teman maka daripada itu contoh ya contoh di sini kita akan mengambil contoh itu Jangan minum berdiri, ya kan? ah jangan minum berdiri. Orang tua kita, kalau kita minum berdiri, dia akan marah macam tuh, ya kan? Bahkan makan-makan keadaan berdiri juga dimarahi seperti itu, teman-teman. Karena kenapa hadis Nabi Muhammad SAW pun juga melarang seperti itu? Minum berdiri, makan berdiri, nah, seperti itu. kencing berdiri juga itu tidak sesuai daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah guru-guru kita, orang-orang yang masya-Allah, ulama-ulama mak kita lausah-usah kita menyampaikan itu tidak perlu kalau ke masyarakat awam tidak perlu istilahnya menyampaikan full hadisnya bahkan kalau disampaikan full hadisnya maka akan bingung hanya disampaikan pokok pembahasan beda ketika kita berceramah ataupun menyampaikan itu kepada orang-orang berpendidikan orang-orang yang ada di sekolah orang-orang yang ada di university ya kan kita kena memang apa namanya ya Untuk menyampaikan dalil-dalil itu Supaya mereka juga mempunyai wawasan Seperti itu guys ya Itu kesimpulan saya Tapi daripada ustaz yang disampaikan tadi Masya Allah ya Kita dapat ilmu yang baik kita ambil Yang tidak baik Jangan kita ambil ya Sesuai daripada apa yang kita fahami Dan kita istilahnya yakini ya Kalau kita yakin dengan hadis yang kita pakai Maka insya Allah ya kan Itu sesuai daripada Tuntunan Rasulullah SAW Tapi kalau kita ragu-ragu Tapi kalau kita Yakin bahwasanya itu adalah macam Bukan sabda Nabi Muhammad Bukan anjuran daripada Nabi Muhammad SAW, Maka kita tinggalkan Termasuk juga istilahnya apa yang dilakukan oleh Para sahabat dan tabi'in it tabi Seperti itu Jadi kalau kita yakin kita kerjakan Kalau tidak yakin kita tinggalkan seperti itu Nah Apabila kita istilahnya mengaji lagi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali yang disampaikan bahwasannya apabila kita ragu jangan sampai kita istilahnya melakukan akan tetapi tinggalkan seperti itu jadi perlu keyakinan ya intinya kalau kita semakin banyak kita belajar maka insya Allah, ya Insyaallah, ilmu kita akan bertambah dan kita semakin paham kepada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jazakumullah khair, Ustaz Rozaimi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan juga memberikan kebahagiaan. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.